ceritanya gini dengan modal lima puluh kalian bisa dapat macam apa aja kayak gitu ya. ya? <guluh> <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh lagi sama pom pom sekarang pokoknya pom nggak kulineran keluar. Oh no. Tapi pom sendirian nih ada keponakan pom pom ada di sebelah kanan ada siapa? Pasia. Kiri ada? Iya. Nanti IG -nya di stasiun stanchamentoin di bawah ya pollo jangan lupa pollo. Jadi gini nih buat video sekarang kan sekarang dulu lagi hujan lagi hujan. Enaknya kalau di sini makan-makan jadi gini peraturannya uh, kita makanan pesanan pesanan lain pesanan lain dari shopee dari shopee gini dengan modal Rp 50.000 kalian bisa dapat makanan apa aja kayak gitu ya mau itu makanan berat makanan ringan minuman satu, Lep, do, lima, tiga nah, tiga macam, ya, lima tiga macam tiga macam macam lebih nggak apa, -apa. Jadi bapak, lebih nggak apa lebih tapi nggak apa kalau masih ada banyak, banyak di bawah banyak orang yang oke siap siap ribu, lima, harus habis harus habis jadi dengan dengan budget 50000 kita dapat apa aja gitu Maaf guys, di luar hujan, kalau ada noise-noise sedikit mah ya itu mah alam lah soal alam Ya, kita mulai sekarang ya Kita mulai pesen Tapi ini suaminya nggak bakal ngambil nggak ya? Kalau hujan kayak gini Pokoknya mah, kita nggak boleh tahu, kalau kita mau pesen apa aja ya Jadi harus sembunyi gitu, harus jadi nanti aja pas dikasih tahunya kelas udah ada kita harus ngicip juga ini Ini sekarang mulai. Oh jangan lupa nanti si resto aja si episode, ya. Oh. Buat pesenan dicantumin di di, di di sini di videonya itu kita bantuin kalian juga. <SILENCIO> Tapi kita promoin gitu biar banyak yang beli gitu. Makan apa ya? Makan <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> apa ya? Kau oh, udah jauh? Tuh. Hmm. Hmm. Yang terdekat. G.B. G. Ayam Pasal pesan terok dok? Terok <laughs> <Darab> dok murah <laughs> Eh, kalau pesan ini nanti dia ya? rajin <laughs> <laughs> Nah, nah bercana bercana bercana bercana bercana bocah ke apa hari ini ada sih anak kalau hujan kayak gini ya 在音樂買? <using> <firing> <coughs> Hah? Oke, nah. Oke. Oke. Mas sekara. Samanya habisin aja uang 50.000. Kalau udah habis sini liatin Dapat satu. Bayaran berhasil. Oh, pesanan sudah diterima guys, sudah diterima, <laughs> sudah diterima. Sudah semua, toh. Kan. Tinggal makanannya, makanannya. sih? Satu ya nomor 13, 13. 14. 14 ya? dari pemain hasilnya? oke pokoknya bapak gitu. ya, udah itu udah. udah diambil itu masih sisa berapa tuh? salonnya? harus habisin nah, so. A few moments later Oke okay, guys, sudah datang nih pesenan kita. Tadi agak lama soalnya hujan. Sanggep sih kata dia. Salah titik, salah titik. Jadi, ya, kita akan labelnya kelemahan. Oke, keluarkan semua apa yang Anda pesan. Oke, minumannya satu-satu. <laughs> Pokok-pokok -pok sih beli minumannya dari si boba. Nanti ada di sini. Oh, ini boba. <laughs> Tadi biasa. Tai -tai biasa. <laughs> tai -tai biasa. <laughs> Tapi ini ada yang paling mahal. <laughs> si bawahnya dapat dua, plastiknya buka. Dapat dua, si bawahnya dapat dua. Si bawa -bawa. Dari boba can dapet dua, aduh, pokoknya dapet dua terus. cap cap Wih, Wah ini banyak ini mah, banyak nih Sama ada es krim. Widih, cimolat, Terus makanan beratnya om oh, pam pam dapat dari kopi The Ininya Dia dapat ini, dapat minuman juga, dapat churuk. Dapat roti bonus, bonus ya. Bonusnya nah, ini... ada. Tidak berbayar Ini Cikone, ayo punya Cikone, <gambil> guys. Kalau yeah. oh, daerah Bandung pesen dulu. Harus ada kumpulin. Mulih, berdoa sih kakak kamu oh. kumpulin, berarti kakak kumpulin. Tidak kita kalah akhirnya kalah kalah. Siapa? Semua. Semua dong. Kumpulin, kumpulin kita. Paket kumpulin, kakak kamu ya. sebagai kumpulin si akhirnya. Jadi lima ribu kita dapat seperti ini, jadi lumayan lah. Kuat, akhir bulan makan mewah deh, seperti ini. Memang, mewah banget, lah! <gak> nah, mewah, mewah, mewah! Mewah, ya, ya? Mewah, dalamnya ada apa ini makanan beratnya mewah! Mewah, mewah! Mewah, Sudah, pokoknya orang yang banyak Jadi, banyak kita coba, guys. Kita coba ini dari Pupi, dicelup ayam, saus petai, saus lada hitam, tapi rumah hitam. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, udah ya, pakai ini pakai saya jadi dia tuh sebenarnya udah pakai sama minum cuman gak tahu kayaknya gak pakai jadi prosennya ini minumannya ini memang banget sih Sisi-sisi, tapi ini ada yang es krim, dong. Cuci mulutnya es krim, Ini sih, Kakak dapet sebuah cuci mulutnya apa? Ini coklat, ini guys. minum-minum ini nunggu. minum nunggu, ini nunggu. Ini ini karena kita, kita nya udah kita hajar lagi, kedek, kedek. Bismillahirrahmanirrahim. Cari, aslinya enak, ini bisa Bisaan, Bisaan, kita gak pakai kita pakai tangan lah, Tadi <tuk> uh, uh, hmm. Duh, deh. <tuk> Yang siade ada tuh harganya lima ribu. Pakai Oke, oh, oh, ya, ada pacar ya. sama gratis. Oke, okay. ya, <laughs> Kakak, ayahnya paham doang. Oke, oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, hujan di Bandung hujan, harus banyak makan biasa. Oh.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 lima ribu worth it lah worth it banget <laughs> <laughs> ini banyak banget nih nantinya nantinya full hmm. Josh Josh lah ini mah Josh Josh jadi hmm. kalian kalau mau pesen udah ada nanti dicantumin nama restonya tapi sih itu biasanya kalau go food atau shopping food kayak gitu hmm. yang terdekat ya hmm. tapi mudah-mudahan sih buka cabang dehnya hmm. Ini kayak, ini kayak yang di Itu enggak? tadi Ya iyalah rp soalnya itu ada rp 10 Eh 10? Belum gitu? Hmm. Ini saya ada soalnya tadi lapar-lapar Kalau ini sudah mau. Pas di ini? Kalau ini campur warna Di fore daerah. dari balik. Steng-steng kayaknya. ya dong boceng tuh. Boceng. Paket boceng, paket boceng dapat meriah lah itu anenya. Ya. Kan kalian bocengnya. Ah, maaf ya. Kita terus makan. terus Makan bolo. ngomong atau masuk? yang di bawah minta dulu siapa nggak ada sisa ini? nggak <tuk> <tuk> lapar Kameramennya gimana ya? bagian dayuang, ya man? <tuk> kali itu sebenarnya om oh, bapak bisa pesen dua ini, bukan? Hmm? Enggak jadi kok. Bet. Bet. Bet, best lah kalau enggak. Ke sini. dia yang Ya. Ya. guys tapi ayamnya saking gedenya susah. Apa kebalik? ini nasinya banyak ayamnya <laughs> kecil mau cerita ada udah paketan berenang gitu. kemarin ya, ada komplit dulu makanya lama latitik tik anter. <tid> itu enggak goreng Mau goreng? Jadi 50.000 puluh dapat segini kita. sudah, ya. Iya. mewah, kalau kalau harganya seribu. lagi di shopping kan ada voucher. Aduh voucher? voucher gratis parkir mm -hmm. sama voucher diskon resto. gitu guys. loh, nanti berada sini. oke guys, aduh, oh. okay, aduh muncrat. <laughs> <laughs> <Menceng. laughs> Oh, Ayam, ayam biji ya, Ayam biji Udah. Oke, hey guys. Ayam biji Tadi boh muncrat keluar. Tuh. Aduh, maaf. Buat video sekarang cukup. Itu aja, gitu aja, thanks sudah nonton. Jangan lupa, support terus Jangan lanya, pam pam di subscribe, like, and comment. kalau misalnya ada recommended request, mau konten kayak gimana, komen aja ya. pam, -pam pamit, adik pamit, kakak pamit, bye bye.